diselenggarakan untuk les lar love word word persahabat ya. kita ramaikan lagu-lagu di spot tv itu. ini langsung diinfokan oleh l 2 ID. perhatikan dulu sebelumnya sebuah kalimat yang yang dikeliskan. Yuk ikutan event yang diselenggarakan Les Love Force World Kita ramaikan lagu-lagu Dede di SPOT TV ya Dengan streaming di Spot TV dan ikuti semua rules yang ada di atas Terus DM ke Star Voting Team Hadiah mingguannya lumayan lah guys buat jajan Yuk ikutan Kita lihat persahabat ya rulesnya untuk Les Lar streaming SPOT TV Challenge yang pertama, kalian harus memfollow akun Spot TV, Lesti, dan Rizky Bilar. Yang kedua, kalian juga harus follow akun Instagram L2W.id dan Star Voting Team. Yang ketiga, like semua lagu Lesti dan Rizky Bilar. Yang keempat, streaming lagu Takdir Cinta dan Lentera sebanyak-banyaknya. Yang kelima, download aplikasi Last.fm lalu daftarkan dirimu dan kaitkan akunmu ke Spot TV, tidak digabung dengan platform musik. Lainnya, kirim link user akun last.fm kamu via DM Instagram, ya. Star voting team yang tentunya terakhir, challenge ini berlangsung selama tujuh hari. Itu yuk ikut cara-caranya sudah disampaikan di akun Instagram L2 Word ID, dan hadiahnya ini lumayan banget persen. Ya, hadiah juara satu itu akan mendapatkan GoPay. Dana pulsa 150 ribu Juara 2 Gopay dana pulsa 100 ribu Juara ketiga Gopay dana pulsa 50 ribu Wah wow, lumayan banget ya Yuk sama-sama kita kompak Sebagai fans sejati Leslar mendukung karya-karya terbaik Idola kesayangan kita Selanjutnya Para sahabat perhatikan juga rungga terbaru Dari akun 3D Entertainment Yang mengunggah sebuah postingan foto Dede Uwasti Juara dan Andirianto Para sahabat ya Terlihat sangat bahagia banget, Bunda. El, masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia. Amin. Di postingan ini juga, Tony kita mendapatkan info. Para sahabat, ya, perhatikan di sebuah kalimat yang dituliskan lewat kalimat caption: "Senang sekali bisa bekerja sama dalam hal musik, sekaligus musik video bersama Lesti Kejora dan Andi Rianto, official Nantikan musik video Lentera di Youtube 3D Entertainment pukul 22.00 waktu Indonesia Barat Siapa yang udah dengerin di aplikasi musik streaming, kamu sudah dengerin mana aja Hashtag Lestil Lentera, hashtag 3D Entertainment Wow, kita mendapatkan info karena untuk musik videonya itu bakal di up di channel Youtube 3D Entertainment jam 2200 Waktu Nisya Barat Tepatnya jam 10 malam Tetapi di postingan ini tentu Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Dari para sahabat Leslar Salah satunya dari akun Delvina Leslar Mengatakan di kolom komentar Kok malam banget Min katanya tuh Ada juga komentar lain dari akun Leslar Support 2 Yang menjawab komentar Mungkin model video klipnya ada muka BBL deh Jadi nunggu Indosiar dulu katanya tuh persahabatnya Nunggu BBL launching dulu kayaknya di Indosiar baru sadar weh <laughs> Model video klip ada wajah BBL juga tuh persahabat ya Sepertinya sih di model video klip tidak pasti ada wajah BBLnya Makanya untuk launchingnya itu setelah acara Launching perna welcome email Sama-sama kita kopak saja mendukung yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Ke kabar berikutnya Ada sebuah unggah spesial juga yang kita dapatkan Ini Masya Allah banget ya Tentu ini menarik untuk kita simak Dan tentunya kita Perhatikan mas abad, di postingan ini Dari akun shopping bankbank Ini adalah Tukang semua yang ada Di lokasi syuting ketika pembuatan model video klip lentera single terbaru di Leslie Keciora kita salvo dengan kalimat yang luar biasa banget dituliskan keren banget dah pokoknya Bang Rizky Bilar dan istrinya Leslie Keciora dan tim Leslie Entertainment masih muda ganteng pula pekerja keras udah bisa bermanfaat buat orang-orang sekelilingnya saya sempat ngobrol banyak sama tim Leslar waktu itu di lokasi syuting tiga hari yang lalu. Bang Bilar sering ngeborong dagangan pedagang kecil seperti saya, bahkan itu udah kebiasaan beliau sebelum sukses seperti sekarang ini. Ya Allah, keren banget Bang, salut saya Bang. Kedua, mata saya ini menjadi saksi atas kebaikan Bang Bilar serta istrinya. Makasih banyak udah ngeborong silma saya dengan bayaran yang berlipat ya Bang, Masya Allah banget. Ini tentunya patut kita simak kabar ini persahabat ya, langsung dari kedua mata Bang Somai ini persahabat ya Masya Allah Ternyata Lesi Rizky Bilal itu orangnya sangat baik, Alhamdulillah patut bersyukur Mempunyai idol yang sangat luar biasa, mudah-mudahan menjadi orang baik terus Dan selalu menjadi contoh dan inspirasi untuk banyak orang kabar berikutnya juga bersabat ya kita lihat keunggahan Kak Mailan ini luar biasa banget yang membuat kita nggak sabar menantikan acara Welcome Baby Aldi Indosiar Sambil nunggu jam dan lagi santuy kira-kira ngapain ya kata Kak Mailan tuh Wah, mudah-mudahan saja acaranya berjalan dengan lancar, amin Kita lihat juga keunggahan Indosiar, wow Indosian menggunakan sebuah postingan foto dari OST dan Rara Lida bersebut ya OOTD Health Indosiar versi 2021 ostd Rara Lida Sebelum menyambut hot tanggal 10 dan 11 janti Kita kepoin dulu yuk Sekece apa outfit mereka di hot tahun kemarin Menurut kalian Siapa yang pakai outfit paling kece? Kau di kolom komen Ya pastinya Lesti lah Tuh banyak sekali komentar Dede Lesti Kejora yang sangat kece banget ya Mudah-mudahan dukungan selalu banyak Untuk Dede Lesti Kejora Amin Kita masih menunggu kabar dan kejutan bahagia selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune Dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya ini dengan informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian? silahkan berkomentar mungkin ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh